halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya lagi guys oke di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya eh, bayar tagihan fish media secara online khususnya lewat tokopedia oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan akan memberikan semangat buat saya upload-upload video yang bermanfaat buat kalian Oke okay guys langsung aja simak videonya berikut ini ya jangan lupa subscribe dulu guys Oke okay, terima kasih Oke okay guys langsung aja kita buka aplikasinya yaitu Tokopedia nah kalau kalian belum ada aplikasi Tokopedia nya Kalian boleh cari di playstore ya guys Kita buka di playstore Kita buka playstore Nah ini guys Terus kalian cari di pencarian Namanya Toko Play oke okay, guys klik aja Tokopedia nya kalau sudah terdownload kalian langsung buka aja sedangkan kalau kalian belum download langsung klik tombol download aja guys kalau saya di sini sudah punya ya guys jadi tinggal klik buka aja klik buka Oke okay. setelah terbuka nah ada tampilannya ya guys tokopedia jadi di sini saya tidak memberitahu bagaimana cara daftar tokopedianya saya mau langsung ke transaksi aja ya oke masuk ke top-up dan tagihan klik aja top-up dan tagihan Kemudian, kalian cari atau klik semua kategori, ya, guys. Ya, nah, di sini ada macem-macem, ada banyak sekali, ya, guys. Kalian cari yang Fish Media. di sini masuknya ke internet TV dan kabel ya guys kita klik aja internet TV dan kabel klik oke terada muncul pilih layanan TV kabel nah di sini banyak pilihnya guys ya berhubung kita mau bayar First Media, kita klik First Media. Oke. Okay. Kemudian di bawahnya ada kolom nomor pelanggan TV kabel. Kalian masukin ya, Guys. Di sini sudah saya masukin nomor pelanggan TV kabel saya. Kemudian cek tagihan. Masuk ke halaman check checkout di sini ada detailnya ya guys ada namanya ada nomor pelanggan sama total bayar oke di sini saya coba masukin pakai promo ya kalau ada kita klik aja dulu siapa tahu dapat kan lumayan nah di sini ada nih cuma syarat harus pakai GoPay jadi, kita lewatin aja. Kita kembali, kita pilih pembayaran aja, ya guys. Ya, masuk ke pilih pembayaran sekarang di halaman pembayaran. Uh, di sini metodenya sangat banyak ya guys kalian tinggal pilih aja klik lihat semua ada gopay ada ovo debit instan ada direct direct debit BRI one click octo ksbcb ini juga kartu kredit juga ada transfer virtual juga banyak sekali ya guys hampir semua bank ada termasuk virtual bank syariah juga ada transfer manual juga ada pembayaran instan juga ada ya guys terus lewat Alfamart atau Indomaret juga bisa guys nah kebetulan di sini saya pilihnya lewat bank syariah Indonesia saya klik BSI ya klik Terus klik bayar sambil nunggu kodenya. Klik tombol bayar. Nah, nih guys di halaman ini ada nomor virtual account buat bank BSI sama total pembayaran. Nah, nomor virtual account-nya ini kita salin ya, guys kita salin. Kemudian kita masuk ke BSI Mobile. Masuk ke BSI Mobile karena saya menggunakan pembayarannya lewat BSI ya, guys. Masuk BSI Mobile. Terus di sini kalian masuk ke menu bayar terus ada macam-macam kalian pilih e-commerce. Nah, di sini kalian harus login dulu. Oke, okay, saya login dulu lewat sidik jari. Terus kalian pilih merchant Tokopedia. Klik Tokopedia. Nah, di sini kalian tempel yang nomor virtual tadi ya. Kita klik terus tempel. Terus selanjutnya klik. Nah, di sini kita masukin pin dulu, guys. Nanti habis pin dimasukin, nanti ada ringkasannya ya, guys ya. Nah, ringkasannya <tuk> udah tertera. Tagihannya juga sama ya, guys. Klik selanjutnya. pembayaran atau pembelian Tokopedia berhasil oke ya guys kemudian kita masuk ke Tokopedia lagi kita cek statusnya apakah sudah berhasil kita cek aja status pembayarannya guys harusnya udah otomatis sih cek status pembayaran nah itu baru di atas dan notifnya di sini udah ada keterangan internet TV kabel tanggal 30 September 2022 status berhasil guys. Kita klik aja. Lihat detailnya. Oke okay, guys. Detailnya udah ada, udah berhasil semua ya guys ya. Buat bukti kalian harus lihat invoice-nya nih guys. Kalau ini di screenshot juga cukup. Kalau nggak kalian lihat invoice, klik aja lihat invoice. nah ini Tokopedia invoice internet dan TV kabel jadi di sini ada keterangan invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah dan diterbitkan atas nama partner jadi sebagai buktinya kalian cetak kalau kalian simpan di screenshot kalau suatu saat ada masalahnya guys ya oke guys cukup sekian bagaimana cukup simple dan mudah ya guys bayar TV kabel Viz Media lewat online Tokopedia oke okay. nah itu ya guys tutorial bagaimana bayar tagihan fish media lewat online khususnya lewat Tokopedia sangat mudah dan bebas antri untuk yang kalian yang males antri boleh dengan cara yang tadi ya guys praktis dan cepat dan hemat tidak perlu buang-buang waktu langsung terverifikasi oleh fish medianya Oke, selamat beraktivitas. Bye bye.